Halo guys, balik lagi sama gue Raffi di channel Rafika Biang pastinya ya Semoga kalian semua yang mengklik video ini baik-baik aja, sehat-sehat aja dan Semuanya dapat terhibur <laughs> Yang lagi gak enak hati, yang lagi putus, yang lagi diusir orang tua Yang lagi gak dikasih duit sama orang tua mau beli air rock, mau beli Rubicon <laughs> Semoga kalian semua terhibur sama video ini ya Langsung aja kita reaction ya Apalagi kalau bukan reaction Saatnya kita tertawa, tertawa, tertawa Karena hidup itu hanyalah fana Semua ini hanyalah panggung sandiwara Jadi alangkah lebih baiknya kita menjadi peran yang jenaka Yaitu Apalagi kalau bukan tertawa, reaction Tapi sebelum itu jangan lupa dong Like, comment, subscribe, dan share ke teman-teman kalian Biar teman-teman kalian tahu dan channel gue berkembang Jangan lupa di follow akun sosial media gue ada di kolom deskripsi Kita meluncur ke videonya Reaction Oke okay, ini dia akun twitter gue Kita sekarang reaction di twitter ya Udah ada beberapa bahannya yang udah gue cari ya Tadi ya. udah gue like Ini dia akun gue di twitter At Silakan Silahkan di follow kalau mau follow Kalau nggak juga nggak apa-apa Namanya omong kosong ya Ya karena sebagian besar isinya omong kosong Hanya tentang ketawa-ketawa dan ketawa Ini dia Kita reaction Perang gambar Perang gambar dimulai Apakah video ini akan lucu? Apakah video ini akan membosankan? Apakah videonya kan biasa saja? Silahkan tulis di kolom komentar ya Apa pendapat kalian tentang video ini Oke yang pertama nih masih ini udah lama banget cu. ini udah semingguan kayaknya ya Liverpool Liverpool Liverpool Liverpool Liverpool, Liverpool. eh gimana sih Liverpool tujuh Manchester United kosong gimana kemarin dibully sekali ya kacau emu kacau mu kacau ini dia yang pertama ya persiapan bulan depan ngajakin bukber ngajakin bukber nggak usah maksa orang ikut biar lengkap kalau mau lengkap kumpul aja di Padang Masyar <laughs> udah meninggal dong anjing goblok banget masa di Padang Masyar anjing Ada lagi nih yang komen, yuk bisa, yuk apa yang bisa anjing kepadang masih anjing Gak gitu bro, konsep ya bro. Coba tebak yang satu siapa? Siapa ini? Aneka cemilan tiga putra enak lezat diproduksi oleh Ude, Makmur Jaya Tulung Agung 66292 Jatim. Lah, iya anjing kan cuma ada Upin sama Ipin. Ini yang ketiga siapa? Ini pertanyaannya anjing. Ini yang baju pink siapa nih? Upin Ipin, Apin, Upin Ipin, Opin. Apa anjing Nggak jelas ini satunya siapa, cuy anjing tanda tanya. Upin Ipin dan Asep. <laughs> Kenapa Asep ada di situ anjing ini? Asep anjing, bangsat. Bang Soleh pas masih kecil anjing Bang Soleh siapa ya, bang soleh Oke next ya Allah bangsat males banget anjing males banget gue liatnya ya Wah, mau mau lihat anjing kok bisa gitu ya itu taenya kering situ, <laughs> biar work biar worknya nggak sepaneng tadi kamu harus lihat ini apa sih anjing Enggak gini, maksud gue itu kena apa? Kena semen anjing. Masa iya tainya ke situ sih? Si anjing aneh banget dah. Kok bisa begitu si anjing? Ih, anjing. Oke, okay, next. Awan nih, tutorial mutihin rambutnya, Kakak. Apa ini? Mau tahu cara mutihin rambut secara alami dan permanen? Menualah bersamaku. Ah, anjing. Gue pikir serius, bangsat, bangsat. Tutorial putihan rambutnya kakak anjing. Pertanyaan nih kakaknya siapa nih? Kakaknya Seleng. Kakaknya Seleng kayak udah mulai mulai putih dah rambutnya. Jadi nggak perlu lu ajakin menu manuallah bersamaku nggak perlu tuh. Kalau kakak Seleng nggak perlu ya. Kalau kakak eh teman kalian atau kakak-kakak cantik di luar sana nggak apa apa. Terserah kalian ya. Boah, gue ngopi dulu. Boah, gue ngopi dulu apa nih? sebentar apa ini kalau gitu kita pakai headphone dulu guys ya hmm, berisik tuh kalau ada suara nangis anak kecil itu keponakan gua lagi nangis tuh memang bocil-bocil itu suka sekali nangis ya guys ya gua nggak tahu kenapa tuh oke kita play waktunya sekarang ya entar kita besarin kecup tanning ke... ah goblok anjing ada ada, ada ada ada. <laughs> dicelupin jarinya kan bisa lu potek nah itu anjing emang aneh orang indonesia tuh aneh anjing emang aneh aneh anjing kan bisa nih lu kubit lu celupin kenapa mesti jari lu yang dicelupin sat anjing sat sat oke udah gak ada lagi sekarang waktu yang gambar lagi apa ini lihat hidupku penuh dengan nice try nice try nice try enggak tuh <laughs> kenapa harus nice try sih anjing ente kadang-kadang ente oh nice try tuh ente Waduh, waduh, waduh, waduh, waduh, waduh, waduh, waduh, waduh, waduh, waduh. Lama-lama gue joget, sesuwaratlah berkali berasi. Wah, wah, wah, wah. Tapi kenapa logo ini ada di sini? Ini beneran atau bohongan? Bohongan dong, ini editan dong. Bersama PD kita akan menjadi negara maju. Majunya kemana ini? Pertanyaannya, yang majunya kemana? Apanya yang maju? Paksa kok bisa gitu loh? Ngedit-ngedit kayak gini. Saat ini kursor gue mesti hati-hati banget, tinggal boleh ke tengah nih. Kalau ke tengah jatuhnya, ah, <kosok> ikutan ah iya ya." Apalagi si anjing, kok bisa begini ya? Bakso, <laughs> Mata hahaha! gue pedes anjing, "Let, gini ini, ini itu namanya dibekam ya? Kalau gue nggak salah ya, yang gue tahu itu namanya dibekam, tapi kenapa sampai ke pantat-pantat sampai ke..." jika seluruh badan bangsat Oke ini apa nih aku sengaja beli banyak jam karena ngeluapin kamu itu butuh banyak waktu kenapa ngeluapin ngeluapin tuh apa ya air meluap apa sih Hai ngeluangin waktu kamu apa sih ini? nih anjing Gak nyambung nggak ngerti gua bangsat Pak anjing kenapa fotonya kayak ginian mulus ya Pak kenapa fotonya kayak ginian mulus ya anjing <laughs> Lujuk banget anjing Kenapa sih ini orang-orang ya Nih paling keren apa ini Ditanya soal kenapa emu bisa dibantai leperful Leperful kenapa sih mulut nih kenapa V nya selalu ketukar sama P anjing Liverpool gubernur NTT kau pikir sendiri ini dia yang bikin ini ya yang bikin sekolah jam 5 ya bagus, bagus pak lanjutkan semoga hidup bapak baik-baik aja ya dan rasanya itu tidak mungkin <laughs> ini apa nih males gambar soalnya tangan buat gerakin mobil Bih, canggih, loh, mobilnya. Tapi bukan itu yang kita cari. Saat saat ini, apa anjing? Tai banget, sumpah-sumpah, banget. ini bahaya banget. Dah, ini dah, sumpah, ini fucking shit, bro. <laughs> Tetap sabar, walau dunia sedang berasa berat. Pantatnya siapa itu? Ada teman kalian yang begitu tuh ada nggak sih? Gue sih nggak ada ya sejauh ini ya. Anjing kalau ada sumpah gue tonjokin tuh dia tuh. Anjing jangan sampai deh jangan sampai. udah Tiga kali nih kita nih kena zong nih anjing, kena ranjau tiga kali udah tuh. Semangat terus ya. Umur umur segini emang lagi rawan masuk RSJ. Umur berapa nih maksudnya nih? Gua nggak tahu nih. Umur berapa nih maksudnya nih? Kalau di umuran gua kayaknya iya deh. Kalau di bawah enggak tahu, kalau di atas enggak tahu. Aku nek dungo nang gusti nyuwun diparingi sabar. Soale le nyuwun diparingi kuat raimu wes ente tak entemi. Coba tulis di kolom komentar yang ngerti artinya apa. Coba tulis di kolom komentar. Gua ngerti soalnya. Hmm, ini basi ya, memang basi itu yang tadi tuh videonya tuh. Hidup adalah pilihan, hidup adalah pilihan. Milihnya di mana bangsat? <laughs> Emang kadang-kadang suka bener ya, milihnya di mana bangsat? Kadang nggak ada pilihan, hidup tuh anjing realistis aja sih bangsat. Nggak usah aneh-aneh. Hidup adalah pilihan, hidup adalah pilihan ujung-ujungnya nangis lu di kamar sendirian kok hidup gua gini amat anjing <laughs> sedih sedih sedih sedih milihnya mana bangsat? kena banget lagi gini anjing <laughs> Aduh, oke satu lagi satu lagi ini terakhir nih ini apa nih sapi yang bisa berenang sapinya dihias apa gimana ini anjay Patung ini patung Tapi Ntar sapi Atau ikan tuh gak jelas Masa ada tanduknya anjing Aneh banget ikan Masa ikan ada kakinya brengsek <laughs> Oke okay, sekian video kali ini ya Reaction kali ini Menurut kalian mana Yang paling konyol Konyol Konyol sekali Gambar-gambar tadi itu Coba tulis di kolom komentar